habak kawan-kawan subscribers dan YouTube semua. Ya, mai parang Gulo 135 Heavy yang adalah model yang berukuran 12 inci yang sudah lama berjasa sebagai peralatan untuk membelah kayu yang membersihkan tempat perkhemahan dan juga bertelung di kampung yang hanya menambahkan keyakinan pada mutu dan keupayaan produk keluaran Mai Parang. Model maiparang Golok 135 Heavy yang menggunakan besi 5160 dari bidur dengan bekas tempah yang membuat setiap maiparang Golok 135 yang menjadi lebih unik dan menarik dengan baksi yang berputing dan tulang belakang 90 darjah buat menggoris batang api. Bilah parang disepuh dengan pembezaan ke tahap kekerasan 55-60 ke RC untuk keampuhan tajamat terbilah yang mudah diasah di luar padang dengan daya keanjalan yang tinggi. Berat keseluruhan mai parang bersama sarung bilah 724.3 gram dan berat bilah parang sahaja 550.5 gram dan berat sarung bilah. 173.48 gram Panjang keseluruhan Maiparang Golok 135 Yang di dalam sarung bilah 50 cm Yang dengan panjang sarung bilah itu sendiri 33 cm Panjang keseluruhan Maiparang Golok 135 Adalah 49 cm Yang dengan panjang Tajam mata bilah 33 cm Perpuluhan 48 cm Hulu gagang diperbuat Daripada kayu Echo Beach Dari Croatia Yang melestarikan penumbuhan ladang Pohon big Dengan berkebentuk gagang tradisional Yang ringkas Dan dilekat pada paksi bilah Dengan epoksi Bersama pin yang setebal 3.5 mm di balik cincin tembaga yang mengukuhkan lagi ikatan kayu gagang pada besi paksi bilah. Tiada tanda-tanda mata bilah bergoyang. Ya walaupun mai parang golok 135 heavy yang digunakan sekian lama dan tidak pula menunjukkan mata bilah parang akan tercabut dari gagang dengan ikatan pin dan epoksi yang kuat. Mata bilah menirus ia dari 6 mm tebal Ia kepada 1.82 mm dengan ketebalan bilah di balik tajam mata parang dari 1.45 mm Ia kepada 0.497 mm dengan tampang mata bilah 4 ke 5 cm Perbandingan Mayparang Golok 135 Heavy di dalam koleksi ya bersama bilah-bilah yang lain seperti Proper Chopper dari Woktaf Gear dengan panjang bilah 11.5 inci dan panjang keseluruhannya 16.8 inci. Ia ya berbanding pula dengan Mayparang Duku Candong Heavy ya model 12 inci dengan panjang keseluruhannya bila 18.75 inci. Dengan worktuff gear kardias, panjang mata bilahnya 10 inci dan panjang keseluruhannya bilah 16.8 inci. Dengan worktuff gear komarking destructor pula, ya panjang bilah 9 inci dengan panjang keseluruhannya 15.3 inci. Dan akhir sekali, Wugtav gear Sida Kukuri yang dengan panjang mata bilah 11.3 inci dengan panjang keseluruhannya 16.9 inci. Parang yang ditempa tangan yang melandaskan rupa bentuk tradisi yang sudah terbukti oleh masa memberi nilai autentik yang memisahkan My Parang Golok 135 Heavy berbanding dengan bilah-bilah yang lain. Pengalaman bersama My Parang Golo 135 Heavy hanya membuktikan pembikinan bilah yang tahan lasak dengan reka yang melengkung pada hulu mata bilah, dengan tulang belakang yang melembung, dengan mata yang condong. Sarung lipatan nylon yang keras nampak sederhana tetapi tahan lasak dan tidak mudah terkoyak dengan gelang tali pinggang molly dijahit berganda dengan strap velcro yang mengikat hulu gagang dengan selamat walaupun parang bergetar di dalam sarung. Akhir kata, nilai mai parang Golok 135 Heavy memanglah tinggi dan serba boleh, tahan lasak, berkesan dan praktikal sebagai parang premium yang mampu milik, yang dapat dimanfaatkan dan juga diharapkan. Dengan itu, terima kasih kawan-kawan kerana sedia menonton dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.